For social fans, we'll come back to Time Out. Nah, I'm fine in the west. <laughs> I don't care he's old. I poke bears. I don't respect my word till they come and give me 40. Geng. Tunggu bentar ya, ini kayaknya masih kurang pas Untuk bikin tiamat hari ini Kita harus pakai ini nih nah, kalau udah pake ini nih guys wah baru cocok nih, balik balik dan selamat datang di kelas timeout hari ini timeout jeng, wah sekarang udah gak bisa ngeladikin Lakers lagi nih, pake gimmick minum air putih nih, karena Lakers udah gak ngelawak nih, dan hari ini mereka kasih pesanannya di Brooks, lunas guys, dimana mereka bantai satu tim habis gilisius, 40 poin untuk lolos ke next round dan hari ini sedikit yang was-was aja sih dub nation ya, tiba-tiba bisa kalah lu di chase enter, dan lu lumayan jauh lu damn man, gue agak shock sih, tentang kekalahan yang gue disayu hari ini, dan itu adalah 2 tahun kita sama kita untuk kelas timeout hari ini. Sebelum itu guys, gue mau sih tahu aja nih ada konten eksklusif dari Manila di mana gue udah upload nih. Haris Dewa United melawan Alex Road Warriors. Tapi hari ini masih khusus untuk member aja. Jadi kok kalian Gak mau ketinggalan konten tersebut, pastikan kalian join Jadi member untuk support channel ini karena gue hari ini kerja keras banget guys. Dari pagi udah ngeliput. Terus barusan aja, baru aja uh, live tiba uh, World Cup drawing juga. Dan sekarang gue bikin timeout untuk kalian semua. Dan besok kita jam 7 pagi udah bangun lagi untuk ngeliput game keduanya Dewa United di sini. Aduh, Auto Teper. Udah gak sabar mau tidur habis sih Tapi once again thank you so much guys Gila men supportnya luar biasa Apalagi tadi di live chat Pada bagi-bagi membership Pada kasih super chat Pada kasih Saweria Men itu yang membuat gue selalu semangat Untuk bikin konten untuk kalian semua So once again thank you so much Pada semua members gue Dan juga semua timeout geng Really appreciate everybody Kalau gitu langsung aja kita masuk sekarang Ayo jangan lupa like dulu Tekan dulu tombol like Sebelum gue lupa nih Kita masuk-masuk kelas aja nih Oke Guys, Prancis guys, akhirnya main di Jakarta untuk FIFA World Cup 2023. Dua fans basket Indonesia akhirnya terkabul dan gue senang sih untuk kalian semua. Di mana? Uh, of course ada grup G yang agak basi menurut gue. <laughs> uh, ada Iran, kata Gading, Spanyol dan Brazil Tapi grup H ini lo gila gak ada. Obat oh, pemain Kanada, Perancis, Latvia, Lebanon, gila sih. Tapi harapan kita semua ya, pemain NBA nya akan komplit nanti yang datang ke Jakarta. Karena kita belum tahu kan siapa aja yang akan main. Uh, belum ada announcement-nya juga. Karena ini juga tergantung nanti siapa kira kira masuk NBA Finals dan juga di playoffs di berapa jauh. Tapi kita semua berdoa pastinya ada Shaquille, James Alexander, ada Jamal Murray, ada Igin Swiggins. Ada Andrew, ada Tristan Thompson, biar Fancy Lakers semua semangat ternontonnya di Senayan. Lalu juga pasti semua harapannya adalah Wemby, uh, Wemby pasti akan jadi uh, center of attention untuk kita semua juga. Rudy Gobert, Prancis siapa lagi? Nicolas Batum, Evan Fournier. gua agak gagal lupa juga sih. Mungkin Klayton Hayes, mungkin Klayton Hayes bersama yang di Jakarta juga akan asik. Uh, of course, Porzingis juga. Um, ya yeah, semua diharapkan nanti semoga aja pada hadir sih agar kita bisa nonton um, kapan lagi bisa lihat uh, superstar ataupun juga bintang NBA bermain di uh, Jakarta jadi bagi kalian semua timeout geng pasti kalian kan langsung borong deh itu di grup Discord lah masih pada pengen beli semua langsung tiketnya di grup H karena kalau kalian telat pasti akan habis sih nanti itu so I'm very happy sih I'm very happy untuk fans basket Indonesia you guys deserve it man uh, thank you so much Rafi wah Rafi not bad juga nih hokinya hokinya, ya. hokinya boleh sih dia yang menghasilkan Indonesia, dia main tuh udah wow, oh, gila, winner story, gak ada abis-abisnya. di fiba World cup, uh, drawing di Manila, di mana dia main H2 Busman, h bus sama Dirk Nowitzki, man, hoki banget. Wih, sebelahnya nih, wah ini. lalu juga ada Luis Kola, so Aarafi, thank you so much, hokinya ya. So, yeah once again. Uh, good luck untuk semuanya yang hunting tiket World Cup di Jakarta. Semoga kalian semua bisa nonton di sana dan meramaikan. Semoga sold out nantinya. Uh, tunjukin kalau fans basket Indonesia di Indonesia juga keren, guys. Dan yang pasti kalau gue tadi lihat grup E sih grup E itu lumayan maut ya. Jepang, Australia, Finland, dan juga Germany. uh itu kayak bakal ketat sih. Dan juga of course uh, USA satu grup dengan Greece. Jordan asik tuh lawannya ini sama lawan pemain-pemain NBA nanti ini. Tapi ya itulah sedikit ulasan gue aja sih untuk fiba World Cup drawing hari ini dan ini yeah, once again kita semua pemenangnya sih untuk fans basket di Indonesia and congratulations kepada Kevin Durant yang mendapatkan lifetime contract dari Nike well deserved untuk Kevin Durant the Kevin Durant of course superstar di NBA one of the best scorers ever in the NBA juga <coughs> Um, yes yeah, shoe line ini dia salah satu shoe line favorit gue menurut gue selalu bagus banget uh, desainnya sepatunya selalu keren-keren sekarang oh-oh udah KD 16 kali ya kalau gue sih personal favorite adalah KD 3 karena itu banyak banget memorinya untuk gue uh, dulu gue sering banget main pakai KD di 3 All-Star. Uh, that was the best shoes menurut gue. Tapi KD join Michael Jordan, nanti yang LeBron James. Menjadi atlet Nike dengan lifetime contract. Karena kita pindah ke game yang kemarin. Gue bahas dikit kita isi Jujur gue nggak nonton game ini. Uh, Jason Tatum finally nggak choke Tapi in a close uh, out game kemarin ini. Boston Celtics advance to the second round. Setelah menang 128-120 dari Atlanta Hawks. Di game keenam kemarin ini. Dua Jays. Gila, main Kok ini dua-duanya udah di atas 30 poin. Ini auto menang si Celtics ya. Um, Jalen Bryant main 32 poin, sedangkan Jason Tatum 30 poin, um, Jason Tatum main menurut gue step up sih, uh, gue lupa ada beberapa big basket dia main di kuarter uh, keempat yang gue paling ingat adalah putback slam nya dia, karena putback slam nya dia itu yang mematikan semangatnya pemain Hawks sih. itu bener-bener that was really huge menurut gue mentally, uh, dan menurut gue itu yang membuat main Uh, si Celtics bisa put the Hawks away in the fourth quarter Tapi like, memang ngeri si di quarter pertama Di babak pertama itu si Trae Young on fire banget Si Trae Young 25 point main In the first half dan juga 4 three point shot Tapi di babak kedua Di babak kedua itu ada sedikit adjustment di mana si Marcus Smart juga mungkin dia pengen bounce back ya Setelah game 5 dia made a couple of dumb plays Sekarang akhirnya di game ke-6 di babak kedua itu He made a lot of smart plays kemarin ini um, Ya, yeah, dia tempel ketat si Ice Tray sampai Ice Tray itu susah banget untuk cari ruangan main. Beliau, he was really connected to him. Uh, yang langsung satu dari 13 belas pemain yang dibawa dua. Dan ada satu momen di mana pemainnya Hawks itu nggak bisa inbound, hal-hal empat kali nggak bisa inbound. Dan setelah waktu mereka bisa inbound, itu malah out bolanya. Jadi, uh, salut sih sama. Uh, Marcus Smart kemarin ini uh, Dan nunjukin lagi Kalau memang dia tahun lalu tuh pantas banget Untuk jadi DPOY uh, Smart offensively Juga not bad 22 poin kemarin ini uh, Plus terakhir Oppo A third Juga ada satu 3 point yang cukup crucial Untuk Celtics Dan ini gue suka sih tau apa Si Joe Mazula ini tenang banget sih. Kita tahu banyak pressure on him. Apalagi kita tahu uh, Celtic itu masuk ke final tahun lalu. Tapi main di game ke-6. Everybody man. All the players sebenarnya really pulling out for him banget sih. Untuk bisa menangin game ke-6. Jadi Boston Celtics looks really solid. Mereka masuk ke next round Mereka akan ketemu dengan Philadelphia 76ers. I don't know if the Sixers is solid or not right now. Karena main ada videonya sih. James Harden ada di Vegas, I don't know, what, what's he doing, Vegas? <laughs> di playoff ini, masa dia bisa bisa jalan-jalan ke Vegas itu, gue agak bingung sih. Uh, gue mamping nanya, yang di grup D4 ini, video baru, video lama ya. <laughs> Tapi yang pasti, uh, Philly itu selalu di ya, sama si Celtics beberapa tahun terakhir ini. Jason Tatum pun rekornya 8-1 melawan Philly. So, kita lihat nih, apakah tahun ini Doc Rivers bisa mengalahkan mantan timnya atau tidak? Atau akan dibantai lagi? Uh, itu menarik kok gue bilang sih ateng. Celtics final conference lah ya, I think so. Oke, okay, uh, game 6 play tidak hadir guys. Uh, hari ini untuk Golden State Warriors. And what's up with the Warriors, man? After getting a big road win in game 5, mereka kelihatan kayak nggak mau menang gitu ya di game hari ini ya. Saya akan main to surprisingly, menang. 118-99 untuk memaksakan game ke-7. Uh, padahal sejarahnya, kalau Steph Curry sama Warriors lagi, lead 3-2, in a series than many at home itu rekornya mereka adalah 13-1 jadi gue main juga mikir, ah udah otomatis lah ini Warriors akan menang, mereka akan masuk ke second round apalagi kita tahu dengan backstory tahun ini kalau si Warriors itu susah banget untuk bisa menang on the road jadi ini game terpenting juga menurut gue dan ya yeah, tadi mikir akan, oh ya yeah, they will make sure they will uh, handle business at home uh, ternyata Eh, apalagi, apalagi, sorry, apalagi juga mereka momentumnya bagus banget ya, dari game kelima ini uh, dan juga pengalaman yang mereka di-play off. Eh, hari ini, mereka malah mainnya low energy banget sih. It feels like mereka tuh kayak, Going through the motion aja di game kali ini. Clay 2 dari 9 3 poinnya dan hanya selesai dengan 22 poin aja. Cuma Steph sih yang oke okay menurut gue mainnya. Steph 29 poin uh, tapi Warriors hari ini benar bener shut down offense delapan 37-86 field goal-nya ataupun 37% saja. Yang paling gue suka di game ini gak ada selebrasi berlebihan dari Sacramento Kings. Menurut gue itu benar bener mature banget. They know. Their job is not done yet uh, Menurut gue itu keren banget uh, Dan mereka berhasil menahan Warriors di bawah 100 poin at home At home And that says a lot menurut gue about their defense um, Ini hanya keempat kalinya loh Hanya keempat kalinya aja Warriors season ini gagal mencetak 100 poin. Dan tadi empat menit terakhir udah garbage time 4 menit terakhir udah pemain cadangan Semua yang main Wendy Chase Center Gak masuk akal sih menurut gue Tapi eh hey, Tadi si Steve Kerr udah throw uh, The white flag sih Di 3 menitan lah 3 menitan terakhir tadi um, Kita semua harus kasih kredit sih Ke tim Sacramento Kings ini Dan juga Mike Brown uh, Tim muda Belum punya banyak Pengalaman playoff Their back was against the wall Domata Sebonis Cuma 7 poin Dan juga fallout But duo Kentucky though, Gila sih De'Aaron Fox And Malik Monk They just won't stop fighting man, Won't stop fighting Won't stop hooping Tadi ini Fox kalian tahu fracture finger tapi he still ball man 26 points and 11 assists uh, dua orang ini menurut gue tadi menggagalkan usahanya wars untuk comeback di kuarter ketiga di mana ada satu sequence itu si Malik Monk assist ke Jaren Fox di kuarter untuk field point uh, setelah itu Malik Monk ngeblok si Jordan Poole dan setelah itu dia juga 3 poin sendiri. dia so was really huge. Dan menurut gue untuk bisa memberhentikan momentumnya si Warriors. And game six Malik. Wah apa game six Bang Ahmad nih. <laughs> Malahan yang muncul hari ini sih. Bang Ahmad gila sih. 28 poin sendiri. Uh, sedangkan bench Warriors hari ini total cuma 21 poin aja. Ini orang gajinya. 19 juta 2 tahun guys. Ingat-ingat aja, <laughs> 19 juta 2 tahun. And beda banget sama anak Jaksel ya. Si mang itu udah tiga kali nyetak 20 poin di seri ini, Sedangkan hari ini anak Jaksel malah ngoleksi. Shaking a full moment <laughs> Gila sih tadi Di twitter diledekin katanya Sebelum dia masuk ke lapangan tuh Kayak diputer di spin sama si Steve Kerr 3 kali <laughs> Karena paling kayak pusing gitu ya Rough night Untuk Jordan Paul, Kalian tadi bisa lihat bahwa Dia mencoba untuk menangkap bola Offensive rebound itu Di kuarter keempat terakhir itu Tapi boleh lepas-lepas mulu kayak Bolanya licin ya. banget Dan dia kayak Kesusahan aja sih. Untuk tangkap bola itu. Itu aneh banget menurut gue sequence itu. Dan terakhir itu ada open dunk sama dia juga. Dia gak masuk open dunk ya. Eh. So rough night though. Uh, 2 dari 11. Tembakannya si Jordan Poole. Dan hanya 7 poin aja. Of course semua Dub Nation hari ini. Marah banget sama Jordan Poole. Semuanya pada mengkritik dia. Tapi untungnya. Timate dia seperti St uh, Steph Curry. Lalu juga Klay Thompson. Untungnya masih defend him banget sih hari ini. Dan masih percaya bahwa di game 7 nanti. Si Jordan Poole ini bisa bounce back. With a good good performance. Tadi di keempat juga terakhir itu Red Velvet ya eh. Kung Hala itu dia 2 kali Untuk 3 point He caught fire uh, Red Velvet hari ini Cuma 12 point sih Tapi point ini penting-penting banget Menurut gue hari ini Untuk Sacramento Keegan Murray juga pretty good Walaupun nembaknya emang agak bau Tapi dia tetap susah dengan double-double 15 point And 12 belas ribuan Gue juga gak boleh lupa Dengan Trey loss Yang memberikan energi bagus Dari benchnya Sacramento Kings Hari ini Gue gak kebayang sih Tapi seberapa gila itu Goal one center target game ketujuh sih Itu pasti akan berisik parah sih, itu the whole Sacramento City, gue rasa akan, keluar untuk support Sacramento Kings, karena kok ini bisa masuk ke second round, tuh uh, pecah banget sih, pecah banget menurut gue, tapi, um, setelah Kings menang dua game awal, gue ada feeling sih, ini kayak bakal game 7, Adam Silver pasti full senyum man, itu TV ratingsnya untuk game ketujuh pasti akan skyrocketed banget menurut gue, semua orang pasti akan tune in, karena semua orang akan penasaran, kira-kira siapa yang akan menang game ketujuh nanti, tapi kalau gue, gue pilih, Golden State Warriors untuk bisa memenangkan game ketujuh nanti tenang guys, nggak akan jinx, tenang aja. <laughs> Harapan gue sih, waduh sampai batuk kan Ngomongin gak di Jinx langsung batuk gue Tapi uh, prediksi kalian siapa yang akan menang game 7 Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Kenapa gue bilang gue Jinx? Lakers gue beli jersinya aja Bisa lolos dan bantai Memphis guys Kita sekarang tahu kenapa Anthony Davis senyum-senyum Setelah game 5 mereka main ini Gila sih, dominant window in game 6 uh, Sesuai pesanan Dylan Bruce like I said uh, Lakers menang 125-85 DB stand forward guys Dumb bitch Gila udah gue simpen banget untuk ngomong itu dari kemarin ya um, Yeah man, jujur I feel bad tuh. Jujur I feel bad untuk uh, Dylan Brooks Karena dia pasti kena mental banget Kalian bisa lihat lah ya But he gotta own it though He gotta own it what he said menurut gue sports Sports itu Even gue sebagai content creator Gue juga pasti ada salah-salah ngomong Tapi I own to my mistake aja sih Um Ya yeah, menurut gua if he owns it I think people will respect him more. Uh, dia iseng banget sih pake nyenggol-nyenggol opal LeBron sih. Baru juga game kedua. Tapi uh, kena bully terus sampai ada meme yang mau diambil sama tim IBL kita tahu. Rans pun juga jumps in, into that meme bilang kok dia nggak mau. <tapi>, Dylan Brooks lalu Bali United udah bikinin jersey buat Dylan Brooks juga ya, di Instagramnya mereka. So. It was just so much fun menurut kita uh, menurut gue untuk fans basket dan juga fans IBL uh, udah gitu hari ini kameramennya juga doyan banget ngezoom ke mukanya si Dylan Brooks gue enggak tahu kenapa sih pak muka udah melas banget itu udah sedih banget mukanya And tadi juga kena uh, sosi Euro step dari si Austin Reeves sampai lebron pun ngikutin gerakannya yang lagi hari ini so what a rough series though Dylan Brooks Jakarta aja main buat Kanada Entar kita nongkrong lah gue bawa ke Swill kita jalan-jalan di Swill tenang aja entar gue traktir di Swill Dylan Brooks tapi yang pasti ya semoga aja dia belajar sih dari series ini untuk bisa hormat sama yang lebih tua walaupun LeBron gak drop 40 on him tapi gue sekarang harus harusnya sekarang ini dia udah mulai respect Lakers dan juga ke LeBron James Lakers are definitely smoking on that Grizzlies pack though last night AD quarter kita di aja ya, kayak udah selebrasi ya, and he said ain't no fun when the rabbit pick up the gun, <laughs> or rabbit got the gun harus gue ulang lagi tuh, ain't no fun when the rabbit got the gun, walaupun gue gak tahu itu artinya apa, tapi menurut gue agak lucu aja sih, <laughs> si AD ngomong kayak gitu, uh, was not funny AD though, AD was not funny on the defensive end today gila sih, Memphis gila sih, susah banget untuk nge-score di paint area hari ini uh, bahwa pertama aja, Memphis itu 8 dari 29 inside the paint area, itu di 2 poin 8 dari 29. That was rough, man. Edy, um, kalau emang niat defense menurut gue, he's still one of the best interior defenders in the NBA. Hari ini total 5 block shot, guys. Dan plus 16 poin, dan 14 rebounds. Edy uh, total 6 game first round, itu dia 26 block shots. Grizzlies, total first round, sebagai tim semuanya, 21 block shots, man. So, he killed... The defensive play of the year too today with that Eliyup hari ini, so... AD was born today. Eh uh, Faceli Faceli senangan udah tinggal AD bisa konsisten atau enggak aja sih. Itu adalah yang paling penting. Tapi yang kalau jadi omongan, juga jadi pembahasan di tongkrongan hari ini jelas adalah D'Angelo Russell man. Do I lihat Irving Corsai and he's said, "Hey man, you're not taking my job, bro. I'm about to hoop tonight." Gila, man. 12 dari 17 hari ini field goalnya, dia pun juga selesai dengan 5 kali 3 point dan 31 poin total. Uh, hanya tiga Lakers terakhir, eh sorry hanya sih tiga Lakers terakhir yang bisa melakukan hal tersebut hanya uh, Kobe Bryant the late Black Mamba dan juga LeBron James man he really took it personal though saat lihat Kyrie Irving ada di court set menurut gue sih um, yeah man habis game juga gantian dia ngeledekin si Grizzlies he was doing he was hitting the greedy lalu juga si Tristan Thompson kayaknya mau temen teman-temannya beberapa track yang Whoop that trick Whoop that trick ya, ya sedikit inilah gantian lah yang ngedekin uh, tim sana lah um, tapi lebih penting lagi sih untuk Lakers adalah setelah performance ini adalah si D'Lo D'Angelo Russell itu bisa apa ya, bisa naik confident levelnya agar dia juga bisa main bagus nanti in the second round, they will need D'Lo untuk score sih, kadang-kadang D'Lo kita tahu dia agak liability lah untuk defense ya tapi hari ini man, hit to get to John Moran's face, awal-awal dia langsung depannya John Moran ngescore beberapa kali jadi gue harapkan, ini akan jadi good sign untuk dilo ke depannya apalagi untuk Lakers uh, LeBron James, 22 points uh, 9 dari 13 nembaknya, and 6 assist ini ke 191 kalinya LeBron had a 25-5 game in the playoff. Ini legendary banget sih menurut gue. Uh, LeBron hari ini ya yeah, agak quiet uh, tapi di awal-awal sih menurut gue dia set the tone uh, being aggressive atau uh, juga attacking the pain area menurut gue. Got the ball inside. Um, Kata dia juga hari ini dapat inspirasi dari Bryce yang main di EYBL But that reverse jam though Ooh, That was nasty bro Gila, Bron means to cholo on the dunks man He is 38 man He is 38 uh, But Bron is, I think he just warming up man For the next round I think next round LeBron gonna be really really crazy Apalagi kita tahu main kan di game ini Dia say he play like shit But today menurut gue dia mainnya efficient banget Untuk Lakers, Dan, Yeah Thank you to Dauvin Ham, yang gak mainin small lineup lagi, yang gak mainin Lebron jadi center. I think uh, kuncinya salah satunya itu dan juga dia lumayan ketat banget sih dengan rotasinya hari ini. Uh, lumayan sih Lakers dapat break uh, 4 hari, I think they will be ready for the next round. Ja and Desmond Bain hari ini pick uh, the wrong day banget wow, sih untuk Bau sih. Nah kayaknya Ja 3 dari 16, man. That's crazy though. And Desmond Bain 5 dari 16. Kalau two of your top scorers mainnya kayak gini, udah pasti nggak bakal menang sih tim lu sih um, Ya untuk si Memphis next season mereka harus lebih smart, lebih wise lagi sih, apalagi tentang off the court issue-nya mereka. Itu kayaknya bener-bener mengganggu banget uh, fokusnya mereka di season. Uh, semoga aja Ja juga banyak dapat pelajaran dan juga experience tahun ini tentang, you know, kelakuannya dia, of, uh, especially off the court eh uh, ya yeah, kalau dia bisa lebih fokus dan juga dia bisa jadi leader yang lebih bagus untuk tim ini, I think Memphis Grizzlies should be solid though karena kita tahu mereka di series ini nggak ada Steven Adams, nggak ada Brandon Carr, Luke Nard, uh, mereka Luke Nard mainnya juga chandelier, jadi sebenarnya mereka oke okay banget sih apalagi mereka juga bisa dapat seat number two, uh, tapi gara-gara mereka kebanyakan antics, kebanyakan go out, you know, jadi agak berpengaruh pada performance mereka di lapangan. tapi Semoga aja ke depannya pemain-pemain Memphis Grizzlies Termasuk Tripp, John Moran bisa jadi leader yang lebih bagus Karena saya masih sih Menurut gue talentnya nih ada banget untuk si uh, Memphis Grizzlies Dan janganlah memilih untuk jadi musuh masyarakat sih Jangan jadi musuh masyarakat menurut gue sih Lu Memphis Grizzlies Tapi itulah timeout gue hari ini Sekarang kita akan pindah ke prediction Besok cuma ada satu game aja Besok game 1 semi, eh, semi, ya, semi final conference Dimana ada Denver Nuggets melawan Phoenix Suns uh, Besok gue milih Phoenix Suns money line Karena feeling gue kayak uh, Besok Phoenix Suns akan ngambil Game one, jadi good luck to everybody. Uh, player of the day, Malik Monkman, 28.7 rebounds, 4 assists. Dan itu dia lakukannya semua di Chase Center on the road in a very tough environment. That is why he is our player of the day. time timeout game. Beres juga timeout hari ini. Dan ya yeah, man. I'm officially a King James fan right now. <laughs> untuk playoff, gue belain Lakers untuk bisa juara NBA aja kali ya. <laughs> Tapi gue berharap dulu The Nation masuk sih. Karena kalau Warriors on Lakers, woo, semoga aja timeout viewsnya meledak. Meledak sampai 30.000 ribu views. Amin. So... Emot geng, gue harus istirahat dulu sih, karena besok harus bangun pagi lagi Gue harus edit dulu sekarang ini uh, Once again, thank you so much guys for the amazing amazing support Hopefully, we can keep this up Uh, sampai off-season, semoga off-season timeout masih ramai. Gua kadang-kadang suka stres sih kalau off-season, takut sepi timeout, takut gak ada berita. Tapi tahun ini kan ada World cup ya semoga tetap ramai sih timeout. So, once again, timeout, gang. Thank you so much for always supporting me, supporting timeout. Semoga kita akan makin tight aja nih sebagai komunitas basket. Ini ya, yeah, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan tombol bell-nya. And thank you guys, have a good weekend. And I'll see you guys again very soon. Peace out, everybody.